Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi di Sam Gosu Channel. Sesuai janji saya kemarin di video sebelum ini, bahwasanya kita akan bahas tentang kasus Adsense yang dibanned karena invalid traffic. Kita sebaiknya banding atau jangan? Kita akan bahas dalam video ini, so stay tune. oke okay, banyak teman-teman yang menanyakan yang bingung sebaiknya gimana ketika adsense di Bennett karena invalid traffic apakah harus mengajukan banding atau jangan nah eh, sebelum mengajukan banding sebaiknya teman-teman pahami dulu kasusnya apa permasalahnya jadi di email yang dikirim ke teman-teman dibaca baik-baik karena biasanya Kasusnya beda-beda, setiap channel, setiap akun itu biasanya kasusnya beda-beda, penyebabnya juga beda, mungkin kadar pelanggarannya juga beda. Jadi sebaiknya dibaca benar-benar email yang dikirimkan dari Google. Terus dipelajari, kira-kira benar nggak sih yang disebutkan dalam email tersebut bahwasanya channel kita melakukan invalid traffic atau klik yang tidak valid. Kira-kira benar nggak tuh? Kalau dirasa sekiranya bener, ya berarti jangan banding karena percuma. Karena channel kita udah jelas terbukti salah, jadi nggak perlu banding. Percuma melakukan banding ya, pastinya akan ditolak karena ya udah jelas salahnya dimana channel kita dan itu bener adanya gitu. Jadi nggak perlu banding <tuh> kalau banding justru malah akan merepotkan kita sendiri karena di emailnya sendiri tertulis sekali banding ditolak banding berikutnya itu akan diabaikan jadi nggak ada harapan untuk banding lagi Nah, maka dari itu, sebelum banding pahami dulu kasusnya, permasalahannya apa bener nggak itu terjadi di channel kita kalau bener, ya wis, terima aja, nggak usah banding terus kalau jangan banding sebaiknya gimana? Ini hasil sharing saya dengan teman-teman yang pernah ngalamin hal serupa, yaitu aksesnya di karena invalid traffic. Itu dia nggak mengajukan banding, dia cuman memperbaiki traffic dari channelnya, jadi sering upload minimal seminggu tiga kali, salah satunya live streaming. Itu kata dia yang pernah ngalamin ini. Kemudian dia terus lakukan itu dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan itu channelnya aktif lagi monetisasi lagi. Tapi yang dia alami itu adalah monetisasi ulang. Artinya dia daftar monetisasi dengan akun Adsense yang baru. Jadi Adsense yang di Bennett itu tadi nggak terselamatkan karena dia disarankan oleh YouTube untuk monetisasi ulang yang tentunya menggunakan akun asens yang baru nah, ini relatif ya eh nggak nggak ada jaminan bahwasanya satu bulan akan monetisasi ulang ada yang bilang satu bulan tiga bulan enam bulan bahkan sampai satu tahun tergantung tingkat pelanggaran dari channel itu sendiri nah tapi Ya apapun itu, peluang sekecil apapun itu, selama masih ada harapan, ya nggak ada salahnya kita berjuangkan. Jadi sebenarnya kalau invalid traffic itu yang bermasalah adalah adsense-nya. Jadi channelnya harusnya baik-baik aja. Jadi maka dari itu, kita sebaiknya memperbaiki traffic yang ada di channel kita. Yaitu dengan cara rutin upload, live streaming, kemudian balas bales komen yang ada di channel kita dengan begitu harapannya traffic dari channel kita itu membaik kemudian eh, ada harapan untuk memonetisasi ulang channel kita dengan akun adsense yang baru syukur-syukur kalau adsense yang dibanded itu bisa diaktifkan kembali atau mengajukan banding kemudian diterima kesimpulannya adalah untuk adsense yang kena band karena invalid traffic itu peluang untuk aktif lagi itu sangat kecil ya sangat kecil tapi bukan berarti nggak mungkin bukan berarti nggak mungkin selama kita masih mau usaha intinya jangan banding dulu sebelum memperbaiki traffic yang ada di channel kita nah setelah kita mau perbaiki traffic yang ada di channel kita kemudian tunggu 1-3 bulan kalau nggak ada saran dari youtube untuk memonetisasi ulang silahkan bisa dicoba untuk uh, mengajukan banding Nah, tapi perlu diingat resikonya ketika mengajukan banding satu kali ditolak, ya kemungkinan udah nggak ada harapan lagi. Artinya harus ganti akun Adsense atau bikin channel baru. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya kalau disukai. Kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Kalau ada tambahan komentar, pertanyaan, saran dan lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. See you in the next video. Assalamualaikum.